Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi guys bersama saya Andi ya Masih di channel kita global teknologi Oke pada hari ini aku dapat servisan nih HP C2 ya Hari ini masuk kebetulan pada Tipe yang sama ya Ini adalah realme C2 Yang mati total ya Jadi untuk gejalanya itu adalah Dia tiba-tiba redup redup redup Layarnya kemudian mati nih guys dan ketika kita colokkan cas atau dapat notifikasi dia akan berbunyi seperti layaknya HP normal nih guys. Keduanya sama seperti itu. Jadi ketika ada orang atau panggilan masuk, ada telepon begitu, dia tetap berbunyi. Dengan kata lain, HP tetap normal, hanya saja no display gitu guys ya. Dan ini tanpa disebabkan adanya pecah layar ataupun jatuh, terkena air dan lain-lain, HP ini tiba-tiba mati. Coba kita colokkan cas ya. Kita <coughs> fokus ke suaranya dulu ya ya getar dia ya dia getar ini artinya hp ini mesinnya normal ya yang satu lagi oke guys sama dia guys jadi ini adalah hp Xiaomi Realme C2 ya yang mati secara tiba-tiba no display gitu ya cuman mesin masih normal ditelepon masih normal ya masih berbunyi gitu ya oke kita lepas dulu untuk jack simnya ya kita lepas dulu kita letakkan di sini dulu kemudian kita buka untuk casing belakangnya seperti biasa dari bagian paling lunak ya yang paling lembut enggak seperti ini pelan-pelan <tuh> mohon maaf sekali nih guys untuk akhir-akhir ini kita sangat lama sekali nggak upload video ya karena servisan sangat banyak sekali kita nggak sempet buat kontennya guys ya karena dikejar sama pemiliknya jadi untuk Editingnya yang kita belum sempet untuk videonya sudah banyak kita buat sih cuma belum kita edit gitu guys. Oke pertama kita buka dulu ya bautnya nih dan ini masih ori ya masih segel pabrik ya. Ya cerita di sini adalah segel daripada realme ya Mungkin ini udah satu lebih HP-nya dan kita buka aja. Jadi untuk kasus seperti ini guys kalau Layarnya ini nggak rusak Cuman masalah seperti ini sangat gampang sekali guys penyelesaiannya ya Ini sangat mudah sekali <tuh> Pertama kita buka dulu untuk belakangnya ini ya Jadi kalau kita kembali ke masa lalu Untuk HP Nokia yang misalkan kan dulu kita lepas baterainya gitu ya guys Dan kita pasang kembali Berhubung untuk HP sekarang ini kan rata-rata HP baterai tanam semua Jadi kita cukup melepaskan baterai saja Kita tunggu beberapa detik kemudian kita pasang kembali, itu kalau memang layarnya tidak rusak, tidak bermasalah biasanya dia akan hidup dan normal kembali oke, apakah benar? asumsi saya, kita coba guys kita kita perlakukan seperti ini ya hp nya kita lepaskan dulu untuk soket baterai ya ini soket baterai kita lepaskan seperti ini ini untuk soket lcd nya dan ini soket pcb charge ya sama speaker, buzzer, ketar dan lainnya -lain disini <tuh> oke, kita lepaskan aja dulu untuk baterainya, kita tunggu beberapa detik saja Ini dalam bahasa lain ini artinya ngepris nih guys, ngepris ya. Oke, setelah kita rasa cukup kita pasang kembali sampai bunyi terb gitu guys ya, biar dia terpasang dengan baik. Oke coba sekarang kita nyalakan. bismillahirrahmanirrahim Oke, mantap jiwa mempesona. Oke guys, jadi. HP sudah kembali normal ya Ini sangat mudah sekali ya Kasus HP mati ya. atau layar padam pada Realme C2 HP Realme atau baterai tanam yang mati secara tiba-tiba ya Namun mesin masih berfungsi dengan baik Dan ini masih ada satu lagi nih guys Ini tadi passwordnya ditulis sama pemiliknya untuk membersihkan juga untuk penyimpanannya karena untuk yang ini awalnya penuh memori guys. Ini passwordnya 99% ya. Oke, okay, HP sudah kembali normal ya, guys. Jadi cukup mudah sekali ya kasus HP Realme yang mati secara tiba-tiba. <tuk> sebenarnya tadi yang antarkan saya nih guys cuman ini kok ada fotonya k <laughs> artis Korea ya nah ini dia ini cewek yang di sini guys jadi kita lihat sepertinya sudah kembali normal ya guys ya ini artinya sudah kembali normal Oke jadi tugas selanjutnya kita kembalikan tutupnya ya kita pasang kembali untuk casingnya berbunga -nya ping sudah nyala kita pasang kembali jadi untuk kasus pada hp realme ini ini bukan yang pertama ya guys ini sudah yang kesekian kalinya ya ini terutama untuk android android yang lain juga sama perlakuan kita untuk hp yang tiba-tiba layarnya redup kemudian mati ya ini kita lakukan cara seperti ini ya dan hal yang terpenting adalah kita harus pertanyakan dulu kepada pemiliknya untuk kejalannya hp ini awalnya kenapa gitu guys kalau terkena air atau jatuh itu mungkin beda lagi ya. Ini yang saya bahas atau yang kita bahas hari ini adalah HP yang mati secara tiba-tiba ya guys. Ya. Tanpa adanya jatuh, tanpa adanya terkena air gitu ya guys ya. Artinya mati secara tiba-tiba. Oke, semua baut sudah terpasang dengan baik. Kemudian kita kembalikan untuk casing belakangnya, nih guys. <tuh> Oke, kita pasang kembali untuk SIM card sama slot memorinya ya. Oke, seperti ini. Oke guys, demikian tutorial cara mengatasi HP Realme C2 yang mati secara tiba-tiba dengan mudah ya guys. Ya. Oke, mantap jiwa membawakan aja. Jangan lupa di-subscribe ya, Bosku untuk Channel ini agar semakin berkembang dan selalu memberikan tutorial-tutorial seputar servis HP untuk kedepannya. Mantap jiwa!